Ayo, kalau mun pancet tadi, cita-cita anu Jadi tidak boleh, anak sama yang boleh sudah hmm. jadi di telepon <tuk> di web tuh cuma ditanya dari pihak satu pernah satu pernah sering